Doa untuk orang yang membenci kita Dalam nama bapa dan Putara dan Roh Kudus Amin Allah yang maha pengasih dan penyayang Kasihmu seringkali dibalas dengan sikap permusuhan Tetapi Yesus telah menunjukkan kelapangan hatimu Ia mendoakan orang-orang yang menyalibkannya dengan berseru Iya Bapa, ampunilah mereka. Dengan demikian, ia sendiri melaksanakan doa yang ia perintahkan kepada kami. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena setia kepada perintahnya, Santo Stefanus pun berdoa bagi orang-orang yang membencinya dengan berseru. Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ya Bapa, berilah kami kasih seperti yang kau berikan kepada Yesus dan Stephanus, pengikutnya supaya kami pun mampu mengasihi orang yang membenci kami. Semoga kami penuh maaf kepada mereka. Lindungilah mereka dan bimbinglah ke jalan kasihmu agar hati mereka kau jauhkan dari kebencian, dan kami semua boleh berhimpun di dalam rumahmu. Di sana semua orang terbebas dari api kebencian, dan menemukan kasih sejati. Amin. Bapa kami yang ada di surga,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 sekarang dan waktu kami mati, kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad, dalam nama Bapa dan putera, dan roh kudus. Amin.